Halo sahabat Zodiac 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan bahas tentang ramalan Zodiac Virgo di bulan Desember tahun 2020 namun buat kamu yang bergabung silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya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 Di sini kita akan bahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Virgo di bulan Desember tahun 2020. Untuk persencah waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Virgo di bulan Desember. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Virgo di bulan Desember tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karyo pekerjaan seorang Virgo di bulan Desember tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Virgo di bulan Desember tahun 2020. Jika kartu per sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Virgo di bulan Desember tahun 2020. Pertama support energi kepada kesehatan, selanjutnya support energi kepada keuangan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 Ten of short, ataupun 10 pedang. Secara umum, ten obsor itu dia kita mendapatkan pengkhianatan dari dalam diri sendiri, mendapatkan pengkhianatan dari orang lain serta mendapatkan pengkhianatan dari orang yang ia cintai ataupun yang ia sayangi yang berdampak negatif kepada kesehatannya. Jadi di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang Virgo di bulan Desember tahun 2020 kesehatannya akan mengalami penurunan yang dimana di sini dikarenakan. Seorang Virgo mendapatkan pengkhianatan dari seseorang yang ia cinta, yang ia sayangi, yang ia percayai, dari dalam diri sendiri, yaitu di dalam kategori ucapan tidak sejalan dengan hati. Dan yang ketiga adalah mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang di sekitar, yang dimana di sini seorang Virgo mempercayainya, dan berdampak negatif kepada kesehatannya di bulan Desember tahun 2020 dan disarankan di sini kepada seorang Virgo, baiknya fokus kepada kesehatan dulu kemudian mulailah memulihkan diri dari pengkhianatan yang diterima di bulan Desember ini agar mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020 dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle secara umum Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi di sini ada dua prediksi yang dimana di sini prediksi pertama menggambarkan seorang Virgo mendapatkan pengkhianatan dari seseorang yang dimana di sini yang ia cinta yang ia sayangi yaitu dari seorang pasangan dan yang prediksi yang kedua di disini seorang Virgo mendapatkan support energi motivasi dari seorang pasangan yang dimana seorang Virgo akan bangkit dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Desember Tahun 2020 dan untuk kartu kesimpulannya adalah Delsan secara umum desain itu artikan pencerahan memberikan pencerahan seseorang yang berarti seseorang yang berguna dan seseorang yang sangat-sangat didengarkan yang dimana tujuannya adalah untuk memperbaiki seputar dunia kehidupan dan jika kartu desain kita lakukan dengan kesehatan seorang di sini menggambarkan seorang pirga mengalami penurunan kesehatan yang dimana dikarenakan mendapatkan pengkhianatan di bulan Desember dari orang yang ia sayang orang yang ia percayai, dan orang yang ia cintai dan di disini seorang pasangan merupakan sosok seseorang yang sangat berguna dan berfungsi sehingga seorang firgo akan selalu bangkit dan move on dari pengkhianatan dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020 dan untuk kartu keuangan seorang Virgo di bulan Desember adalah dua pentakel ataupun dua koin secara umum dua pentakel itu diartikan keuangan berada di dalam zona nyaman zona stabil dan ingin mengambil satu langkah yang bertujuan untuk meningkatkan serta mendapatkan kehidupan keuangan yang lebih bagus lagi Jadi di disini menggambarkan untuk keuangan seorang Virgo di bulan Desember Keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa Keuangannya berada di zona nyaman, zona stabil dan semua pengeluaran serta pendapatan bisa Virgo kontrol di bulan Desember tahun 2020 Namun di disini seorang Virgo memiliki satu upaya ataupun memiliki satu ide untuk keluar dari zona nyaman dan mengambil satu langkah demi mendapatkan keuangan dan kehidupan serta materi yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020 dan satu langkah ini merupakan satu usaha sampingan ataupun usaha yang mendukung seorang pilih mendapatkan income di bulan Desember tahun 2020 dan untuk support energinya adalah page of cap secara umum page of cap itu diartikan seorang anak jadi di sini menggambarkan seorang Virgo akan keluar dari zonanya nya, zona stabil keuangan yang dimana di sini melakukan suatu usaha dan di sini seorang anak akan selalu mendukung serta support seorang Virgo yang dimana di sini seorang anak tersebut bisa jadi anak Virgo ataupun anak saudara Virgo sendiri. Dan jika kartu desain kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Virgo di sini menggambarkan seorang Virgo mendapatkan kestabilan keuangan bisa mengkontrol keuangan di bulan Desember. Namun seorang Virgo ingin mengambil satu langkah yang dimana di sini seorang anak merupakan sosok seseorang yang sangat berguna dan sosok seseorang yang menjadi penyemangat buat seorang Virgo untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020 dan untuk kartu kan pekerjaan seorang Virgo adalah Six of One ataupun 6 tongkat secara umum Six of One itu diartikan pencapaian kemenangan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan menaiki karir ataupun yang bisa dikategorikan di sini menjadi seorang owner dimana di sini seseorang akan membuka usaha miliknya sendiri dan di sini menggambarkan tukar pekerja seorang pria di bulan desember karirnya akan mendapatkan peningkatan yang dimana di sini merupakan satu usaha yang dilakukan oleh seorang Virgo untuk meningkatkan keuangan serta mendapatkan income di bulan Desember tahun 2020. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bagi seorang Virgo akan menaiki jabatan ataupun dipromosikan menjadi seorang pemimpin di bulan Desember tahun 2020. Dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan serta materi seorang Virgo di bulan Desember tahun 2020. Dan di sini juga. Bisa dikategorikan seorang Virgo akan membuka usaha sampingan yang di mana di sini tujuannya dalam mendapatkan income dan mendapatkan kehidupan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah naik offshore Secara umum, kenaik offshore itu diaktifkan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan seorang Virgo mendapatkan pencapaian kemenangan di dalam karir, mendapatkan peningkatan karir, membuka usaha sendiri, yang dimana sini tujuannya untuk meningkatkan kehidupan dan disini seseorang yang usianya di bawah 30 tahun yang merupakan orang sekitar, kerabat ataupun sahabat Virgo Selalu mendukung seorang Virgo agar mendapatkan karir yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020 Dan jika kartu desan kita gabungkan dengan kartu karya pekerjaan seorang di sini menggambarkan Seorang Virgo berusaha dan berupaya untuk membuat suatu usaha sampingan yang dimana tujuannya untuk meningkatkan kehidupan Dan di disini desan menggambarkan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun merupakan sosok-seseorang pencerah dan yang sangat berfungsi serta berguna bagi seorang firma untuk meningkatkan karir di bulan Desember Tahun 2020 dan untuk kartu hubungan esmalahnya adalah 2 cup ataupun 2 piala. secara umum 2 cup itu diaktikan bertemu pasangan dan memiliki komitmen dan dikrediksi yang kedua yaitu bertemu pasangan lain serta ingin menduakan pasangan yang berada di depan matanya saat ini jadi di sini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang Virgo di bulan Desember ada dua prediksi yang pertama akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius serta melangkahkan kaki ke jenjang yang dimana di kategori ini adalah kejenjang pernikahan dan di sini ada prediksi yang kedua di sini seorang Virgo mendapatkan pengkhianatan dari seorang pasangan. Dan dari seorang kekasih yang sangat bertatap negatif kepada kesehatan seorang Virgo di bulan Desember tahun 2020, namun di sini seorang Virgo mampu menjalaninya sehingga di sini seorang Virgo akan mendapatkan hubungan asmara yang ada di dalam dua kategori, yaitu pengkhianatan dan kebahagiaan. Dan untuk kartu support energinya adalah King of Cups secara umum team itu diaktifkan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa serta dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Virgo sendiri dan di sini menggambarkan seorang Virgo mendapatkan pengkhianatan di bulan Desember tahun 2020 dari seorang pasangan yang dimana sini seorang Virgo akan memincurahkan hati serta meminta bantuan kepada sahabat yang lebih pengalaman dari seorang Virgo di dalam kategori asmara untuk menyelesaikan masalah asmaranya dan diprediksi yang kedua seorang Virgo akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk kejenjang yang lebih serius di mana tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam hubungan asmara dan di sini seorang orang tua pilgo dan orang tua pasangan akan mendukung seorang pilgo bersama pasangan untuk mendapatkan keharmonisan dan kebahagiaan di dalam suatu hubungan asmara di bulan Desember tahun 2020 dan Jika kartu desa kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Virgo di sini menggambarkan diprediksi yang pertama seorang Virgo mendapatkan penyahatan yang dimana di sini sosok pencera ataupun sosok yang memberikan masukan serta motivasi adalah seorang sahabat kepada seorang Virgo yang usianya lebih tua dari Virgo sendiri dan di prediksi yang kedua di sini adalah seorang Virgo akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen yang dimana di sini seorang orang tua pasangan dan orang tua Virgo akan merestui dan memberikan support energi kepada seorang Virgo bersama pasangan. Untuk mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan di bulan Desember tahun 2020. Nah, untuk angka keberuntungan seorang Virgo di bulan Desember itu berada di angka 10, 12, 26, 62, dan 21. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan seorang Virgo di bulan Desember tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.